Halo teman-teman youtuber, salam jumpa bersama saya Ruben Channel. Pada kesempatan ini, melalui video ini, saya akan hadir memberikan tutorial cara menambahkan layar akhir di video youtube. Layar akhir atau anotasi layar akhir di video youtube, contohnya seperti gambar yang saya perlihatkan sekarang ini, yang saya beri lingkar merah ini adalah layar akhir yang pertama dan yang kedua adalah layar akhir yang kedua untuk video ini saya hanya membuat atau memasang dua layar akhir saja tetapi bisa kita memasang lebih dari dua layar akhir oke teman-teman sebelum teman melanjutkan video saya mohon untuk Mau subscribe dan like video saya agar channel saya berkembang dan saya dapat lebih semangat lagi mengupload video-video lainnya yang bermanfaat. teman-teman, kita lanjut pada materi intinya. Layar akhir itu berfungsi untuk merekomendasikan kepada pengunjung atau penonton untuk menonton video lainnya yang tentu masih berhubungan atau masih berkaitan dengan video utama. Contohnya seperti ini, cara video utama yang mana video ini berjudul Cara Memasang Hashtag di Youtube dengan benar tetapi uh, di layar akhirnya masih ada kaitannya dengan video utama yaitu cara menonaktifkan mode terbatas di YouTube agar bisa berkomentar dan layar akhir atau anotasi layar akhir yang kedua juga masih memiliki hubungan atau keterkaitan dengan video utama. jalan itu fungsi layar akhir dapat menambah viewer sehingga jam tayang YouTube kita semakin banyak ini teman-teman yang masih pemula tentu membuat layar akhir membantu channel teman-teman lebih berkembang dan lebih trend di mesin pencari youtube oleh karena itu silakan tonton video ini sampai habis sekarang saya ingin membuat layar akhir pertama-tama yang kita harus buat adalah setelah kita mengupload uh, sebuah video yang tentunya uh, di sini saya coba menambahkan layar air untuk video yang ini yang cara memasang hashtag di YouTube yang mana video ini hanya terdapat dua layar akhir sekarang saya ingin menambahkan uh, menjadi empat layar akhir Kemudian kita pilih video ya. Saya nonaktifkan dulu yang ini Kemudian saya, kita pilih edit video Edit video Menunggu sebentar ya. Sekarang, mari kita lihat di bagian bawah. Bagian bawah, ya, di bagian bawah paling kanan ada yang namanya kartu, kemudian ada lagi layar air. Pilih layar akhir. Ya, ini baru terdapat dua layar akhir sekarang. Saya ingin menambahkan menjadi empat layar akhir. Sekarang pilih tambahkan elemen, kemudian di sini ada pilihan, ada pilihan video atau playlist, kemudian ada subscribe dan ada channel. Yang biasa digunakan oleh youtuber adalah menambahkan video atau playlist. Sekarang mari kita tambahkan video atau playlist. Ya, Di sini ada beberapa pilihan lagi. Ketika kita klik uh, memilih video atau playlist, maka muncul jendela baru, yaitu upload terbaru. Jika kita ingin menambahkan layar akhir yang merupakan upload paling terbaru, klik terbaru. Kemudian buat elemen. Tapi, apabila teman-teman ingin menambahkan layar akhir yang paling baik atau paling banyak viewer, klik atau pilih terbaik untuk penonton. Tetapi, jika teman-teman ingin memilih video atau playlist, pilih video atau playlist. Sekarang saya cuma uh, mau memilih video atau playlist. Kemudian muncul. Muncul video. Yang perlu diperhatikan ketika teman-teman menambahkan layar akhir adalah video yang memiliki hubungannya dengan video yang kita uh, buatkan layar akhirnya. Misalnya, video ini tentang memasang hashtag di YouTube, yang tentunya juga saya menambahkan layar akhir yang masih ada hubungannya dengan uh, memasang hashtag di YouTube. Saya memang mencari layar air yang sesuai atau masih dalam konteks YouTube. Sekarang saya menambahkan salah satu video, yaitu cara membuat release, kemudian pilih, dan kemudian buat elemen. disini secara otomatis akan muncul di pojok kiri bagian atas dan kita bisa seret turunkan kita bisa posisikan di bagian bawah setelah itu klik simpan kemudian saya ingin membuat satu lagi layar akhir tambahkan elemen pilih video atau playlist kemudian pilih video atau playlist tentunya kita memilih video yang masih ada hubungannya dengan video utama yang per, yang kita ingin tambahkan layar akhirnya Ya, yang ini cara memasang pin di Youtube. Ya, secara otomatis akan muncul di pojok kiri dan akan ada warni, uh, warna merah. Ini artinya tidak boleh tertiba dengan layar akhir yang sudah ada. Dan kita boleh seret ke bagian bawah. Ya, setelah itu... Simpan. layar akhir ini akan muncul pada akhir video yaitu ketika video menjelang habis ditonton Ya, dengan kita membuat layar akhir maka dengan sendirinya video akan bertambah viewernya dan semakin populer di mesin pencari youtube nah, demikian saja cara membuat layar akhir, tapi cara ini adalah cara membuat layar akhir dengan menggunakan pc yang juga tidak jauh berbeda dengan cara membuat layar akhir apabila kita menggunakan perangkat android ya. nah, demikian saja tutorial ini dan semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya